Sultet, turba celoru, misteria, et regis Selamat bertemu kembali di Kityan di 91 Channel. Di video kali ini kita akan membahas sosok Judas Iskariot sebagai murid yang dikasihi Tuhan hats travels anthes victoria tuba him sonet salutaris Menjelang hari raya pasca orang kembali diingatkan, dengan citra buruk pengkhianatan seorang murid Yesus yang dikenal dengan nama Yudas Iskariot, ada banyak cerita ajaran atau tafsiran yang mewarnai kisah anak Simon Iskariot ini, mulai dari yang muda sampai yang menggantikan Yudas dengan kejahatan, bahkan tidak sedikit yang menganggap sebagai pahlawan. Karena telah mendapat anugerah untuk dipakai sebagai alat atau jalan yang menghantarkan pada kematian Yesus, setidaknya itulah yang diwartakan oleh Injil-Injil palsu yang tidak masuk dalam hitungan kanon Alkitab. Bukan saja karena ajarannya yang tidak benar, tapi juga Injil ini yang berpusat pada diri Yudas dan bukan pada Yesus yang menjadi benang merah keseluruhan isi Alkitab Kristen. Nama Yudas Iskariot bukan nama yang asing lagi. Dia dikenal sebagai pengkhianat karena telah menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala hanya demi 30 keping perak. Tak heran jika ada banyak kecaman dan kutukan. Bahkan hingga saat ini, padahal Yudas adalah orang yang juga sangat diberkati sama dengan murid-murid lainnya. Sedikitnya ada tiga berkat besar yang telah diterima Yudas yang kemudian disakiti olehnya. Pertama, ia telah mendapat anugerah Tuhan untuk menjadi murid Yesus. Dalam Alkitab arti murid lebih merujuk pada istilah pengikut atau yang dalam istilah bahasa Jawa disebut sebagai santri, orang yang harus tunduk patuh taat pada orang yang diikuti demi memperoleh ilmu atau pelajaran tertentu kepada gurunya. Yudas melakukan hal lain yaitu menjual Yesus justru menjadi klimaks pengabdiannya. Berkat kedua, sama seperti murid lain Yudas juga mendapat kesempatan untuk belajar secara langsung selama tiga tahun. Bersama Yesus ini adalah kesempatan yang luar biasa yang tidak semua orang. Tidak hanya belajar teori secara intensif, tapi juga belajar praktek langsung dari sebuah perpaduan sistem ajar yang sangat brilian. Yang ini dikembangkan oleh banyak orang. Namun sayang pelajar yang maksimal tidak juga membuat murid serta merta mudah paham. Padahal pengajaran Yesus menggunakan perumpamaan yang sangat kontekstual. Dengan budaya dan keseharian para murid, berkat ketiga yang ia beroleh, Yudas juga disebut Rasul sebuah gelar atau jabatan kehormatan untuk orang yang diutus yaitu secara langsung. Istilah ini digunakan untuk menunjuk ke-12 murid Yesus. Mereka adalah murid Kristus yang menceritakan berita Injil kepada banyak orang. Namun karena ketidaktaatannya kesempatan ini pun gagal sehingga Yudas tidak masuk dalam bagian ke-12 Rasul Kristus. Yudas bahkan juga dipercayakan tugas pelayanan yang sangat strategis dengan menjadi bendahara. Namun, lagi-lagi Alkitab mencatat justru jatuh gara-gara hatinya terikat pada mamon atau uang. Yang seharusnya dikelola dengan bertanggung jawab bagi pelayanan yang Yesus lakukan bersama para murid. Itulah berkat-berkat yang juga diperoleh seorang Yudas Iskariot, walaupun ia dikenal sebagai sosok pengkhianat. Sekian video kali ini semoga bisa menambah pengetahuan dan menumbuhkan keimanan yang lebih dewasa. Shalom Tuhan Yesus memberkati.